Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Mangcebicek, kali ini kita akan bercerita tentang Jembatan Ampera Saat ini kan lagi ramai di media sosial Ataupun di pemberitaan Bahwa Ampera ini nak dipasang lift Tujuannya pertama untuk bawa wisatawan naik ke Pucuk Untuk nyingok panorama dari kota Palembang Nah yang kedua itu akan e, mempermudah dalam segi maintenance nah kira-kira mang cek bicek yang nonton mang dayat termasuk yang mendukung atau tidak ampera ini dipasang lift. nah kita akan bahas dan jingung apa komentar-komentar dari beberapa tokoh e, palembang ini ya coba mang cek bicek rami-rami rami-rami tulis -rami. di kolom komentar ya jadi mungkin ada pihak terkait baca bisa Jingok nih umum palembang ini Uh, pendapatnya lebih pengen kayak ini Tapi sebelum lanjut Cak ya, Biaso Mang Dayat ingetin dulu Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe dulu Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita galau galo Selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tercapai segala hajat Dan lancar Wong Palembang Ada di pangku di junjung Dan bangga Terlahir di sini, ayolah sobat semua, jajakan langkah. Pemberitaan tentang Palembang akan membuat lift di Jembatan Ampera ini tersebar di mana-mana Baik dari IG ataupun dari berita-berita online Jadi menjadi trending di kalangan para pegiat ataupun e, budayawan Intinya yang wong-wong sejarah, wong yang cinta sejarah itu heboh lah tentang berita ini Nah memang kalau kita jingok Pak Ampera ini, Ampera ini memang luar biasa Bukan sekadar ikon ataupun landscape dari kota Palembang. Tapi juga punya nilai fungsionalnya dan juga ada nilai historinya. Nah, jembatan ini diinisiasikan untuk uh, menyatukan antara ulu dan ilir. Ya, kan? Dan ini adalah impian masyarakat kota Palembang dari masa Belanda Dan baru terrealisasi di masa kemerdekaan. Yaitu dari dana pampasan perang. Nah, kelebihannya... Uh, dana pampasan perang ini cuma Ampera. Inilah yang dikucurkan di luar Jawa dan Bali. Jadi, cuma Palembang, Indonesia ini yang dapat dana pampasan perang di luar Jawa dan Bali ini tadi. Dan uniknya juga, uh, Ampera ini adalah desain dari Soekarno. Jadi, memang pernah dibuat desain oleh Jepang, tapi Soekarno tidak setuju karena yang Jepang itu sistemnya muter. Kalau saya ceritakan, Soekarno pengen yang tegak. Nah, ngapo dibangun Ampera ini nak dibangunian? <tuh> Jadi memang Ampera ini kan e, harus pacak tegak itu biar tidak ganggu kapal. Karena pada masa ini e, Palembang ini adalah e, supplier dari batu bara untuk PLTU yang ada di Pulau Jawa. Jadi kalau kapal ini tidak acak lewat, loh kak gelap di sana. Nah makonyo, dibuatlah jembatan yang pacak ngangkat ini tadi. Dan Ampera itu juga menjadi simbol modernisasinya kota Palembang. Se-Asia Tenggara ini mungkin se-Asia yang pacak ngangkat ini yang awal-awal tahun 60-an itu Ampera dewe. Nah, hebat kan? Bangga kan? Dan juga pernah menjadi sebagai yang terpanjang di Asia ini tadi. Jadi sebenarnya masih banyak hal lain kalau kita bahas tentang Ampera ini, banyaknya nilai historinya. Artinya kan Jembatan Ampera ini tidak sekedar landmark ataupun ikon untuk jadi destinasi wisata yang cuma pacar di Gingo. Nah, karena itu, segala aspek pembangunan itu harus benar-benar dikaji. Ya, jangan sampai merusaklah ya. Merusak peninggalan dari yang diduga cagar budaya ini. Karena kita sudah pernah kejadian Cinde. Mak mano Cinde sekarang kan tekuntang. Ya kan, uang jualan tidak pacar lagi, cagar budaya kita gitu, hilang yang dirugi kelewat banyak nah jangan sampai rencana-rencana yang awalnya adalah mulia untuk bagus sih tapi malah merusak kan karena ini kami di media sosial ya kita coba jingok dari pemberitaan-pemberitaan uh, yang ada ini tadi. Nah, macam Bice bisa menilai ya. Dari para tokoh-tokoh ini sebenarnya hmm, mendukung apa ida sih. Bagus apa ida sih dibangun jembatan ampera ini. Nah, mungkin masih Bice paca <tuh> masukkan kan. Nah, yang pertama ini mengdaya jingok dari jpnn.com. <tuh> Judulnya jembatan ampera bakal dipasang lead bisa jingok keindahan kota Palembang. Nah, di sini diberita ke bahwa e, Provinsi Sumatera Selatan melalui Satuan Kerja Pekerja Jalan PJN 3 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memasang tanggo atau lift otomatis di Jembatan Ampera. Nah, kagetnya lift ini akan di e, akan bawa pengunjung menikmati pemandangan sudut kota di puncak. Nah, dan seandainya memang terrealisasi, mungkin Mang Mangdaya juga akan buat konten di sini. Tak mungkin Mangdaya tidak naik. Secara teknik juga disebutkan bahwa Pemkot meminta BBPJN Provinsi Sumatera Selatan untuk mengkaji lebih dalam soal pemasangan lift ini. Nah, ini kata Pak Wali nih. Katanya salah satunya pecak eh, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan harus jingok konstruksi dan kondisi jembatan Ampera ini lebih rinci lagi biar tidak rusak keaslian keaslian bangunan nah ini dari Pak Wali ini lebih dikaji lagi keberadaan nampera yang sudah lama ini takutnya dengan lift ini dipasang konstruksinya tidak kuat nah ini kata Pak Wali ha, uh, Harmono juga berharap pemasangan lift ini tidak menimbulkan polemik terlebih lagi di kalangan perkumpulan TACB Palembang kami harus melibatkan persetujuan mereka untuk menilai kajian secara akademisi selain fokus memaksimalkan keberadaan dua Tower Jembatan Ampera ini. Selain itu, dari pihak Satkar Perencanaan dan Pengawasan Jalan, yaitu Bapak Diki Romansa, ke pemasangan DIP di Jembatan Ampera sudah melalui proses perencanaan dan melibat ke pemasangan, perhitungan, serta pengkajian Komisi Keselamatan Jembatan dan terowongan Jalan. Nah, ini dari Kacumato. Uh, yang nak ngawi ke, ya kak Kkjtj ialah kumpulan para ahli jembatan baik dari unsur akademisi, praktisi, profesional maupun birokrat yang bertugas melakukan evaluasi untuk keamanan jembatan dan terowongan jalan dari segi desain dan pelaksanaan konstruksi agar memenuhi standar yang berlaku. Nah mungkin kalau kita uh, dari kacamata konstruksi, yo ya, pacak baik, injo ini, injo itu segala macam pacak Nah jadi uh, tidak salah kalau dari kacamata konstruksi. Jadi dari Pak Harno tadi cak itu komennya kemudian ini dari uh, yang nak ngaweknya. Kemudian di IDN Times ini lebih keren lagi ada beritanya. waku dan Wawaku Plembang beda pendapat soal lift jembatan Ampera. Wakil wali kota uh, Fitriani Agustinda atau Pindah menyambut baik rencana pemasangan lift atau tangga otomatis di jembatan Ampera. Manfaat dari pemasangan lift ini, masyarakat Pacak Nyinguk harus selalu lintas di perairan Sungai Musi. Pemasangan di jembatan Ampera ini harus didukung sebab selain nunjuk kesan berbeda pada ikon Bumi Sriwijaya, tangguh otomatis itu pacak nambah nilai jual dari Kota Palembang. Kemudian dari dari pemberitaan lain, ini di Detik Sumut. Wah, ini sampai Sumut nih. Detik Sumut nih. Ini judulnya TACB soroti rencana pemasangan lift jembatan ampera. Sudah dikaji? Apakah sudah dikaji? Tanda tanya ya. Di sini beritanya adalah tim ahli budaya. Cagar budaya Sumatera Selatan pun mempertanyo ke kajian terkait pelestarian cagar budaya di jembatan ampera tersebut. Bagaimana dengan kajian pelestarian? Apakah sudah dilakukan? Kato Ketua TACB yaitu Ibu Retno Purwati kepada detik.com. Ini hari Senin 14 November 2022. Nah, Ibu Retno menilai jembatan Ampera ialah salah satu objek yang diduga cagar budaya atau ODCB di kota Pempek ini. Oleh karena itu Katonyo dalam melakukan suatu perubahan pastilah harus melalui proses pengkajian kelestarian. Tanpa kajian kelestarian berarti penambah lift ini ada kemungkinan Merusak keasinan struktur, ke asif struktur, atau tidak. Terkait wawancara mengenai jembatan Ampera yang digadang-gadang ke menjadi destinasi wisata baru, Retno pun mempertanyakan ke, kelayakan salah satu keterkaitan pemasalahan lahan parkir. Nah pengunjungnya parkirnya di mana? Masuk akal kan? Nah di mana? Dari mobil, nah kepucuk lagi loh Kak Cileciran. Jadi kalau dari pandangan TACB, lebih butuh kajian lagi. Artinya di sini TACB belum banyak dilibatkan untuk rencana ini tadi kan. Kemudian ada berita dari Sumsel IDN Times ini yang jelas tegas menolak adalah disebut par Sumsel. Jadi di sini diberitakan disebut par Sumsel tolak lift jembatan Ampera jangan seperti Cinde. Nah, jadi uh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang menentang rencana pemasangan di lift di jembatan Ampera. Jembatan Ampera ini dinilai merupakan bagian cagar budaya. Jadi pemerintah merasa perlu upaya penanganan yang berbeda untuk dilakukan revitalisasi. Menurut Bapak Aufa, saya rasa apabila pemasangan lift atau mengubah konstruksi jembatan ampera, si Yogyanya minta masukkan dulu dengan tim TACB. Ungkap dari Kadis Kutpar Aufa Syahrizal. Nah, Bapak Aufa juga menyebutkan status jembatan ampera sebagai cagar budaya yang nando ke Bangunan ini perlu dilestarikan dan tidak ngubah bentuk fisik bangunan. Beliau juga nyingok beberapa kebijakan revitalisasi mengenai pembangunan cagar budaya yang sudah masuk justru banyak yang membuat bangunan itu rusak. Iya sih. <tuh> <Iyuhi. tuh> Jangan sampai kasus pasar cinde terulang lagi. Terlebih lagi kepentingan oknum yang tidak melibatkan TACB dan mengabaikan undang-undang cagar budaya. Kemudian Pak Ufa juga ngomong revitalisasi jembatan Ampera ini kepentingan belum tertentu menurutnya. Karena dak kati hal yang mendesak untuk ngobah ataupun nambah lift di jembatan Ampera. Pihak-pihak yang melakukan revitalisasi dianggap tidak memahami kalau bangunan cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang cagar budaya. Nah intinya perlu kajian lah. Agensinya APO, lagi pula kalau dipasang lift artinya kan akan nambah beban di tiang jembatan. Sedekan Usia jembatan ini lah bergoyur tumuh. Nah, jadi kira-kira mang cek cek mana? Nah, dari beberapa berita ini, kira-kira uh, setuju untuk dibangun lift, dibagusi untuk pariwisata? Atau tidak usah? Nah, coba mang cek-bice rami-rami tulis di kolom komentar ya. Jadi mungkin ada pihak terkait, baca, bisa jinggo nih oh wong Palembang ini uh, pendapatnya lebih pengen cak ini iya nah oke okay, mangcibicak mudah-mudahan uh, obrolan kita kali ini bisa menambah wawasan kita dan kasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf kepada allah Dayat mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh